Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, awir official. Kali ini kita cek unit. Kemarin kan ada AJ 125 PS yang sudah dipanjar oleh nasabah. Kali ini kita cek unitnya berbeda lokasi. Bantu di subscribe, like, comment, dan share. Semoga channel ini dapat memberikan informasi terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Terima kasih ya yang telah men-share, semoga hubungan kita tetap baik dan terjaga untuk memberikan informasi yang berada luar sana. Cek unit bersama bapak kita ya. Ini HD 125 PS yang bagian ujung sana telah dipanjar oleh nasabah kita dari Ketaping. Yup, siap Nanti kita poles dulu Untuk melakukan perbaikan-perbaikan uh, tertentu ya Karena ini kabin Masih orisinil Next Bagi yang berminat Silahkan saja japri 0600 nomor 13 74 65, 65 54. Nanti kita akan carikan bagian baknya untuk dilakukan pemasangan nantinya. Jika yang berminat, silahkan saja japri dulu. Nanti kita ridikan mobil ini seganteng mungkin ya. HD 120MPS. Ini ada beberapa mobil yang lagi diperbaiki kiri sini ya itu ada Fuso dan juga itu mobil orang <tabih> kita beda suasana untuk ganti suasana ya khususnya di bengkel balok. Oke okay. Kita lihat unit yang kemarin udah dalam proses pemasangan Bersama bapak kita Bagi teman-teman yang berminat Untuk datang ke bengkel balok Silahkan saja di daerah Parit Malintang Kita memberikan informasi Semoga teman-teman dapat Dengan mudah karena kita saling membantu, maka rezeki kita akan dibantu juga oleh orang lain ya. silahkan oh. saja. Nih ada perbaikan bagian baknya juga ada. Nih juga dia proses pengerjaan juga lah sama seperti kita. Nanti abang update ya. Nanti abang update yang datang. tadi cek kan? Ada, thank you dek yep ini mobil sangat ganteng sekali nanti kita akan lakukan proses pengecatan bagian baknya, pokoknya nggak nyesel deh nasabah kita ini kita poles serapi mungkin untuk kantor HD 125 PS tahun 2012, sama kita. Terima kasih, bantu di share terhadap teman-teman yang berluar luar sana. See you next time. Maaf le, Pak, lele. Next unit udah kita cek, masih dalam proses pengerjaan. Terima kasih, see you next time.